Wow Wow Wow mainannya keren keren teman-teman Wow mantul mantap betul Wow ini ada mainan apa aja ya teman-teman ya Wow kita langsung masukkan saja ke tempat ini teman-teman Oke teman-teman Wow ini sepertinya kotak-kotak itu apa ya teman-teman Wow ini lagi wow ini kecil apa teman-teman wah rodanya kayaknya ada dua tuh wow ini juga gede mainannya wow wow mantul mantap betul wah ini bentuknya love teman-teman apa ya teman-teman ya wow wow wow kotor sekali mainannya teman-teman wadidaw wadidaw wow ini ada juga yang bentuknya seperti hewan teman-teman ada ekornya wow ini juga gede mainannya teman-teman oke wow yang dia ada yang panjang-panjang apa ya teman-teman ya wow oke teman-teman selanjutnya kita akan bersihkan saja mainannya wow sudah ada airnya nih wow wow wow oke kita bersihkan teman-teman Wow, ternyata kereta cepat, teman-teman. Wow, keren sekali mainannya. Kereta cepatnya warna hijau, teman-teman. Wow, mantul, mantap betul. Wadidaw, wadidaw. Ini mainan apa lagi, teman-teman? Wow, ada ekornya. Wow. Wadidaw ternyata Stego teman-teman. Wah, bagus sekali mainannya teman-teman. Wow, wow wow wow wow wow. mainan apa ini teman-teman? Wow, mobil truknya gede sekali nih. Ini truk apa ya teman-teman? Oke, kita lihat teman-teman. Wow, ternyata ini truk sampah, teman-teman. Cuma truk sampahnya nggak ada baknya. Hehehe, wow, tapi tetap keren loh, teman-teman. Wow, mantul! Wow, wow, wow! Apalagi ini, teman-teman. Wow, wow, wow! Wow, ayo kita lihat, teman-teman. Wow, ternyata tembak-tembakan, teman-teman warna merah wow keren sekali wow, wow wow oke selanjutnya kita akan membersihkan apa ini teman-teman bentuknya love hati loh, teman-teman wow wow ternyata pop it teman-teman Pop itnya bentuknya love teman-teman Wow keren sekali ya Warna-warni lagi Wow Oke teman-teman kita taruh sini ya teman-teman Wow selanjutnya apa ini Wow mobil kayaknya teman-teman Wow tapi mobil apa ya Wow, ternyata mobil polisi teman-teman. Wow, keren sekali. Wadidawidaw. Mantul, mantap betul lo teman-teman. Warna oranye lagi. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Wow, ini apa ya, teman-teman? Ya, kok bentuknya kotak-kotak ini ya? Wow, wow, wow, ternyata lokomotif kereta api, teman-teman! Wow, mantul, warna merah! Wow, wow, wow! Wadidaw, wadidaw! Kereta api, toh, Mas. Teman-teman, wow, oke, okay, kita lanjut lagi, teman-teman. Wow, ini apa, teman-teman? Bentuknya kecil sekali. Wow, wow, wow. Oke, okay, kita lihat. Wow, ternyata eskavator, teman-teman. Mantul, mantap betul, warna biru. Wow, wadidaw. keren sekali. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, kita taruh sini lagi, teman-teman. Kita kumpulin di sini. Wow. Ini apa bentuknya? Kok aneh ini, teman-teman? Wow, ada telinganya besar lagi. Wow, coba kita lihat. Wow, ternyata gajah naik sepeda motor, teman-teman. Sekuter. Wow, keren. Lucu, teman-teman, ya. <tuh> Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Wow ini apa ini rodanya ada dua teman-teman Ayo coba kita bersihkan teman-teman Wow ternyata motor balap teman-teman Valentino Rossi Eh bukan deh. warna kuning Mantul Oke teman-teman kita lanjut lagi Wow ini sepertinya motor lagi teman-teman Wow ayo kita lihat Wow, wow, wow Ternyata benar teman-teman Motor lagi warna merah motor balapnya teman-teman Wow, keren sekali Mantul, mantap betul Wadidaw, wadidaw Oke teman-teman Sepertinya sudah habis yang kita bersihkan teman-teman Oke, jangan lupa subscribe ya